Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel youtube Alana Sekolani Di video kali ini kita akan bahas seputar korupsi dana desa Baru-baru ini kementerian desa telah menggandeng komisi pemberantasan korupsi Agar korupsi di tingkat desa itu tidak ada lagi kata berantas dari tapi upaya ini akan terwujud ketika masyarakat berpartisipasi, tidak hanya berdiam diri, tidak hanya berpangku tangan, tapi melakukan sesuatu agar korupsi di desa itu tidak ada lagi. Jangan biarkan oknum-oknum yang merugikan keuangan desa sehingga dampak buruknya terhadap pembangunan kita di desa. Ada aplikasi CP Mandu dan Jaga dari KPK sehingga aplikasi ini bisa digunakan oleh masyarakat dengan mudah dan bisa dipantau secara online. Nah, di video-video saya sebelumnya juga banyak aduan atau keluhan dari masyarakat Inilah tempat salurannya Jangan hanya diam Simak video ini sampai selesai Jika kita peduli dengan desa kita Cikidot Oke sahabat desa Mari kita mengunjungi cpemandu.kemendesa.go.id Web ini merupakan pusat pelayanan permintaan informasi publik dan penanganan pengaduan masyarakat terintegrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namanya SIPEMANDU, Sistem Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu. Nah, jadi uh, di, di antara menu-menu di sini kita bisa melaporkan, kita juga bisa meminta informasi. Ya. Nah, sebelum kita menyusun Apa untuk eh, Pengaduannya ataukah meminta informasi Kita simak informasi-informasi tentang Si Pemandu ini apa sih sebenarnya Supaya kita akan mudah Memahaminya nanti Nah tentang si Pemandu desa Merupakan sarana pengaduan masalah Dan permintaan informasi Yang mempunyai beberapa media penyampaian Untuk mencakup semua Kalangan masyarakat Artinya ini milik publik terbuka untuk masyarakat Nah, laporan yang diterima akan diperifikasi dan masyarakat sebagai pelapor akan mendapatkan nomor tiket laporan. Nah, nanti kita laporkan setelah itu ada nomor tiket laporan ataukah nomor registrasi saat kita melaporkan sehingga tidak simpang siur. Sehingga kita akan lebih mudah dengan kodifikasi tiket laporan ini secara akutabel. Transparan, masyarakat dapat meninjau kemajuan dari laporan yang dikirimkan. Nah, setelah masyarakat melaporkan, nanti di dalam web ini juga bisa dicek sejauh mana perkembangan laporan yang sudah kita sampaikan, apakah diterima atau tidak. Lanjuti, nanti kita simak terus video ini. Apa sih manfaat si pemandu desa? Nah, manfaatnya dengan memanfaatkan berbagai media, penyampaian informasi, masyarakat menjadi lebih dekat. Dan mudah untuk menyampaikan aspirasi. Nah terintegrasi ya. Kemudian tersedia tujuh macam kanal pengaduan. Artinya ada tujuh macam. Nanti kita lihat apa saja eh, kanal yang tepat mengadu itu. Kemudian mendapatkan nomor tiket pelaporan. Ya Yang tadi yang kita sampaikan ketika kita melapor kita dapat nomor tiket. Kita melaporkan itu. Kemudian kita juga dapat. Melihat kemajuan laporan ditinjau langsung dari web ini, jadi tidak sekali lapor, kemudian kita 11 uh, tidak tahu apa-apa lagi informasi selanjutnya. Bisa lihat dari sini, kemudian laporan terdokumentasi untuk menentukan berbagai kebijakan. Nah, jadi terekam nanti terdokumentasi di sini, jadi tidak ada uh, dibuang, dibuang, ketong sampah tidak, tapi tersimpan di sini secara sistematis.